Oke, okay, balik lagi di channelnya ya, Pami Gaming slot Seperti biasa kita bermainnya di game of Olympus ya, Cia. Dan buat abang bagus semua yang belum like-like dulu yang belum subscribe, subscribe dulu dan di sini gue mainnya di GBR 123 ya, Cia. Yang belum daftar, daftar dulu dong ya, kan. Oke, okay, Cok. Mm -mm. Di sini kita langsung gaskan aja buy dia 240 kah Ya, tinggal 4000 aja tuh, Cok. <laughs> ya enggak apa lah dan buat abang-abangku di disini saya tidak mengajak ataupun mengajarkan ke kalian untuk bermain apalagi memberi contoh ke kalian untuk bermain itu tidak sama sekali ya cuy dan disini saya hanya sekedar menghibur kalian dan sini juga saya hanya sekedar konten gerator dan buat abang-abangku semua yang belum like-like dulu yang belum subscribe-subscribe dulu sampai dua kali gue ya cuy ya dan yang belum bermain jangan coba-coba lah untuk bermain game seperti ini Yang sudah bermain silahkan menjelaskan tipis-tipis Tapi ingat kalau sudah ada peluang buat WD di WD ini jangan sampai nggak di WD ini ya Nanti kalian menyesal dan kalian termenung-menung ya cuy ya Melihat uh, Apa nggak di WD Pasti kayak gitu dong Pasti Pasti ya sudah gue pastiin lo kayak gitu ya cuy ya Tapi Buat apa-apa kalau sudah ada peluang buat WD di WD ini lah Ya kan lebih baik di daripada terlalu dan tak hege -hege ya aja, oke aja. Ya, Mega kita dapatkan ini, hai, hai, hai, Yang Mantap yang hai, hai, hai, hai, hai, no hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Gak balik modal kita ini cuy Gak balik modal 150 aja kita Oke kita pincah dia turbo 30 kali dan Semoga jari gas yang mantap-mantap ini cuy Oh ya berapa abang-abangku Ingat uh, Disini kan Sudah hampir mau jam 12 Oke gratisan itu cuy mantap jiwa Berapa menit lagi tuh cuy Uh, eh berapa menit berapa kali aja itu tadi dapat gratis nambah lagi kita aja ya cuya. waduh kayak gini mah mantap jiwa Easter best Easter jet Easter no ya oke okay, ya cok yuk yuk yuk yuk semangat yuk hmm. oke okay. ayolah guys cincinnya tuh kurang satu gak mau pula ya cincinnya cok merahnya juga gak mau oke okay. gak mau lagi Ih, mantap jiwa. Cincin enggak mau pula. cuk ya, cucu hijau kurang Ih, banyak yang kurangnya, cuy. Kehidupan kurang juga. Uh. Oke, okay. hijaunya kurang satu, enggak jadi lagi. Astaga, reaction apa ini, cuy? Ayolah, guys, kasih lain mantap mantap. I pun juga enggak mau. Apalah ah, di sini, oke okay, biru. Enggak juga Oke perkalian yang 15 Oke apalagi kuning boleh Biru juga boleh Apalagi uh, Itu kurang satu Enggak uh, oh, mau gila dia cuy Enggak apa Nice kita dapatkan Oke okay, lagi Oke okay, nice Apalagi nih cuy Oke okay. Enggak mm -mm, lagi ya Hmm, tapi last, last terus ya, kita ya. Oke, hijau kurang satu itu cuy. Malah ungu dijadiinnya hijau yang enggak aduh sayang sekali ya. Oke, tapi enggak apa-apa, kita dapatkan lumayan 500an sudah ini cuy. Apalagi oke, ayo dong angkat, ah angkat Ah, gitu dong menurut. Oke, lumayan. Hmm, mega kita lagi ya. Oke, okay, lanjut kasih turbo. Oh, lima kali turbo udah dapat skater, rupanya ya tadi ya. Mantap lah, Ini skater lagi lucu. <gif> Ayolah, guys, kasih dong. mananya mantap-mantap lah. Gak mau pula dia nih. Oke, okay, cincinnya banyak, angkat dong. Enggak mau pulang ya, cok? Astaga! Huh. Ini selalu pulang, guecon. Oke, gue diam sebentar karena gigi gue sakit, ya, cok? Ya, nanya-nanya, enggak mampu, gue, cok. Oke, kita langsung bayar aja ini cuy Semoga jalan dikasih yang mantap-mantap ya kan Yang hikmat di -hikmat, dipandang oleh mata Ya kan Yang segar-segar lah intinya cuy Oke, merah kuning Oke, apalagi? Biru Nice, banyak itu cuy Angkat dong nggak mau bola dia cuy Oke oh ya hampir lupa gue cuy. yang belum bakar udutnya bakar dulu yang belum seduh kopinya seduh dulu kopinya yang belum menikmati uh, suasana suasana suasana apa ya cuy ya menikmati suasana apa ya menikmati suasana malam yang gelap yang tenang ya kan kita mendapatkan simpaksional ternyata ya cuy <tuh> yang belum bakar udutnya bakar dulu semuanya Oke okay, lagi Jam pasalnya kurang itu cuy Oh Nurut banget Jadi Kakek aja ya <laughs> Kakeknya nurut banget cuy Senpaksional kan Hmm Pastinya dong Senpaksional Beran eh, Berapa? 300 cuy Masih awal di sini Sudah dikasih yang mantap-mantap perbeda lagi kita dapatkan oke kita bakar dulu dek kita ya dia ya. Hmm, udah kita batang kayu ini cuy namanya enggak tahu apa namanya ini jangan enggak ada ini ya dia jadi kita jangan sebutin ya kan nah ini juga ada undang-undang ya sekarang tuh hmm. kita bakar dulu deknya hai hmm. sudah satu juta ini sudah ada peluang buat WD di 8 mata. Jangan sia-siain peluang buat WD ini aja ya. Cuya, karena peluang buat WD ini datangnya sekali saja. Oke okay, buat abang-abangku, thank you banget yang sudah like dan sudah comment dan sudah subscribe-nya. Semoga kalian sehat selalu dan menggunakan Rejekinya dan dilancarkan segala urusannya dan memudahkan apa yang diinginkan amin ya. Cuya. Dan di sini gue Fahmi Gaming Slot bersama GBR 123